Assalatu minan minan suara azan Sayup terdengar mengusik mimpi dari keheningan pagi saku tertidur lelap Walau berat mata ini langkah tak terkendali Kan langkahkan kaki menuju seruanku Memeruhi gawa Penuh hatiku untukmu Dan ku kaki merujuk Semua dosam mohon ampunanmu Kusyukuri atas semua ni Mata ini Rasakan ku tak terkendali Kan ku kaki merujuk